Yuk kita buka dulu kelasnya dalam doa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat sore hari ini. Kami bersyukur buat hari yang baik, buat kami berkumpul di Zoom Meeting ini. Hari ini kami akan bahas tentang uh, list dan juga table, kirain komplekati kami, supaya materi yang kami uh, pelajari pada hari ini, kami bisa menyimaknya dengan baik dan mengerjakan latihan-latihannya dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, halia. Amin. Baik. Teman-teman, hari ini istimewa ada rekan alumni yang ikut hadir, namanya Kak Muftah. Dia sedang berada di Australia, ya jadi akan mampir di kelas kita ini. Sebelum Kak Muftah nanti akan presentasi, kita akan dokumentasikan dulu pertemuan kita hari ini ya. Teman-teman boleh bantu nyalakan kameranya. Yuk, silahkan. Boleh nanya-nanya juga ya, silahkan dikenalan Nanti kalau kalian sudah uh, jadi alumni juga jangan sungkan-sungkan untuk mampir ya, teman-teman. untuk -teman. karya penelitiannya. Baik, kita akan mulai kelas kita. Untuk review, silahkan siapkan Visual Studio Code-nya atau uh, Notepad++-nya atau text editor lainnya. Kita akan siapa cepat dia dapat dulu ya untuk review materi. Siapa tahu udah ada yang baca materi, itu sangat menolong. Pertanyaan yang pertama, hari ini kita list dan table, tapi kita review dulu. Apakah ada yang bersedia untuk membuat dokumen HTML dasar? Teman-teman silakan, kalau yang bersedia langsung share screen ya. Nah gitu, kan. Bentar. Jangan pakai shortcut ya, Tin. Oh, Oke, okay. ya. hapus hapusin terlalu. Kenapa itu ditanya terus? Karena begitu itu bisa kita tinggal ngisi di bagian body ya. Nah. Yang lain silahkan disiapkan. Eh, Bentar. Udah nampak sih. VS, Baik, sudah. Ya? Silahkan, Martin. Sudah. Jadi yang pertama itu HTML terus HTML terus ada headnya Ops Nah, gini. Ada head-nya. Terus ya saya dalamnya ada title. Terus di sini ada body. Di bawah head ada body. Oke, sip. Baik, sip. Terima kasih, Martin. Berikutnya, silahkan membuat teks judul yang paling besar, dan modenya ada garis bawahnya. Jadi kalau teman-teman nanti tulis, misalkan nama kalian Meliana, berarti Meliana tulisan segede-gedenya, dan di bawahnya ada garis bawah. Adakah yang berhasil membuat itu? Silahkan. Uh, boleh, Cik. Silahkan, Rifki. Silahkan, Ki. Yang paling besar, kemudian... Nama Rifki, tapi modenya ada garis bawahnya. Oke, silahkan ditampilkan Riki di run. Di run eh, apakah tampilannya betul? Baik. Berikutnya. Kalau ini kan punyanya Riki begitu dipencet, di apa-apain juga nggak bisa kan ya teman-teman ya. Karena dia eh, bukan, bukan link, tapi dia hanya teks yang diberi garis bawah. Nah, sekarang lanjutannya silahkan membuat link, link favorit kita kan www.google.com Nah, begitu teman-teman punya tulisan nama teman-teman, kemudian diklik, dia akan pindah ke halaman google.com dan uh, tabnya baru. Silahkan yang berhasil membuat itu. Oh ya, teman-teman, sambil menunggu yang menjawab, membuat link untuk ke google.com, teman-teman tolong kasih nomornya ya, uh, nomor kelompoknya di bagian depan, supaya nanti pada saat breakout room, teman-teman bisa bisa segera dipindahkan ke breakout room berdasarkan nomor itu kita berarti 10 kelompok ya silahkan saya boleh Ci silahkan di share screen Sudah terlihatkah? Baik, coba dijalankan fin. Ya. Begitu diklik, web-nya ke oh. Harusnya linknya nya di tab baru, Fin. Coba diedit dikit. Oh, di tab baru. Ya. Kalau ini kan di tab yang sama. Apa tambahan atributnya, Vin? Masih ingat nggak? Silakan, kalau ada yang mau melengkapi, e, gimana caranya supaya pindah ke tab baru tadi? Yang jawab aku tuh siapa ya? Uh, saya sih silakan jawab. Ini sih coba dijalanin, Jo. Oke. Oke. sip, Terima kasih Kita ke materi ya teman-teman Hari ini kita akan bahas tentang list dan table Semoga teman-teman sudah baca materinya ya Kalau sudah baca pasti sudah kenal dengan uh, tag ul ini Diulang sedikit aja Jadi untuk list ada yang namanya unordered list teman-teman Penggunaannya seperti ini, tag ul, buka tutup. Untuk listnya sendiri kita menggunakan tag li. Nah, tag ul ini punya atribut namanya type. Type-nya bisa diisi dengan value, ada 4 macam. Ada disk, ini secara default disk. Kemudian ada square, kalau teman-teman pengen uh, baletnya dalam bentuknya seperti kotak. Kemudian ada cycle. Ini nanti kalau bulat seperti disk, tapi dia kosong ya tengahnya. Sama none, kalau teman-teman nggak mau ada e, simbol baletnya. Nah, ini yang namanya unordered list. Kemudian, yang tipe kedua ada order list. Kalau teman-teman di word kan ada balet and numbering. Nah, yang ul itu dia balet. Sedangkan yang ol ini numbering. Dengan tipe, teman-teman bisa kasih urutan 1, 2, 3, 4, 5 pakai tipe ini. Atau teman-teman pengen dalam A, B, C, D, A besar, B besar, C besar, silakan pakai yang huruf ini. Kalau teman-teman mau urutannya pakai yang huruf kecil, A, B, C, huruf kecil, silakan pakai yang type-nya ini. Kalau mau pakai yang angka Romawi, Romawi satu Romawi 2, Romawi 3, dan seterusnya, gunakan I besar seperti ini. Dan kalau teman-teman mau yang I kecil, bisa menggunakan uh, huruf I seperti ini. Jadi I, I, I, I, I, I, I, I, I seperti itu nah untuk yang unordered list tidak ada start karena dia kan nggak tahu mau di start dari kapan pun juga dia tetap uh, baletnya sama tapi kalau yang order list dia bisa menggunakan atribut start sehingga teman-teman mode mulainya bisa uh, misalkan mulai dari urutan kelima berarti start sama dengan lima seperti itu ya kemudian yang berikutnya yang ketiga dari list ada namanya definition list Penggunaannya seperti ini definition list Misalkan kita punya term contohnya HTML dengan deskripsi hypertext Markup Language, kita bisa tulis seperti ini. Nanti hasilnya dia bisa ngetek ke kanan, gitu. yaitu DL Definition List. Nah, untuk siapa cepat dia dapat yang tentang list, silakan teman-teman membuat daftar nama makanan yang ada yang teman-teman suka. Minimal lima makanan, ya. Misalkan nasi goreng, mie goreng, ayam goreng, bakmi goreng, bebek goreng. Nah, berarti ada lima, kan? Silahkan, teman-teman, bikin 5 yang menggunakan unordered list, 5 yang menggunakan uh, order list. Itu aja. Kalau yang definition list, memang sebenarnya jarang dipakai. Jadi, yang unordered list sama yang order list, ada nggak yang bisa bikin? Silahkan. Kalau ada yang berhasil bikin, silahkan ditunjukkan lima makanan ya lima menggunakan uh, unordered list lima menggunakan order list langsung webnya, Ci, boleh ya boleh silahkan bentar, Ci. eh lima lima cih ya ya datanya oh. mah boleh sama silakan. aku baru tiga bentar Oke, okay, dua lagi ya kalau list bisa berarti kan saya bisa lanjut ke yang berikutnya table Dat datanya boleh sama Ci. boleh boleh boleh silahkan Hesky Hmm. Oke, okay. yang atas tipenya berarti apa David? Yang atas unordered Unorder list, yang, bawah order. yang bawah order list Kalau misalkan yang bawah ingin mulainya dari angka 6 misalkan Kira-kira gimana? Uh, Coba di itu ini. Dikasih apa tadi itu di Youtube tuh Boleh sambil ditunjukin codingannya enggak? Hmm, uh, buat sekalian barengan belajar Kalau yang UL mah uh, oh, bisa. bisa sih Yang OL yang bisa Dari Atribut apa? Start Oh ya start Misalnya kalau mulai dari 2, eh, mulai dari 3. Dari 6 coba. Saya coba dari 6. 6, 7, 8, 9, 10. Eh, uh, kayaknya tadi yang eh. tampil masih layar yang loading sih. Belum keganti. Uh, belum. Oh iya, aku sharing itu ya. soalnya, sharing via 6, 7, 8, 9, Betul. Nah, secara default memang eh, dia kalau yang unordered list kan dia yang this ya defaultnya. Kalau yang order list, dia defaultnya adalah yang angka 1, 2, 3. Seperti itu teman-teman. Bisa ya teman-teman? Atau ada yang kesulitan tentang list? Kemudian berikutnya tentang table. Nah, ini adalah materi yang sangat menarik dan ditunggu-tunggu teman-teman. Kalau yang suka kerajinan apa tuh yang... Jahit silang-silang itu sangat menyenangkan, eh, table ini. Nah, untuk table tag-nya ini, namanya table. Dibuka, ditutup. Kalau seperti ini, berarti artinya kita punya satu tabel. Kita buat satu tabel. Nah, si tabel ini strukturnya pakai row. Jadi, ketika teman-teman punya yang seperti ini, berarti teman-teman akan punya. Teman-teman akan punya tabel seperti ini. Dan pendataannya itu row, kayak gini ya. Ini tabel, rownya itu yang pertama, yang tr ini, teman-teman. Dia akan ada row seperti ini. Kemudian th yang di sini atau td yang di sini. Ini adalah kolom-kolom ini. Jadi proses pembuatannya seperti itu, teman-teman. Ketika teman-teman mau create lagi, Anda create row tr lagi, table row. Itu berarti Anda bikin yang di bagian ini. Dan untuk yang ada di dalam row tersebut, ini adalah td-td-nya. Jadi cara buatnya si tabelnya itu seperti itu. Kalau teman-teman masih butuh lagi row lagi, silahkan create tr lagi. Kemudian di bagian dalam tr itu adalah kotak-kotak td ini. Jadi ini tr-nya. Kemudian ini td-nya di dalam tr. Ini tr buka, tr tutup ya. TR buka, TR tutup, kemudian ini TD buka, TD tutup, ini TD buka, isinya apa, kemudian TD tutup. Seperti itu teman-teman. Nah ini dikreatnya, dikurungin di pakai tag table. Seperti itu. Jadi, strukturnya wajib ketika teman-teman bikin table ini. Membuat TR dulu, berarti buat ini. Kemudian, di dalam TR tersebut isinya adalah kolom-kolom. Ini seperti itu. Nah, silakan teman-teman buat, coba buat tabel, kemudian diisi dengan tiga row isinya seperti ini. Kayak main itu ya, ada game kan silahkan teman-teman isi satu dua tiga satu dua tiga satu dua tiga ya jadi buatlah satu tabel dengan tiga row di dalam satu row ini ada td yang ini td yang ini dan td yang ini kemudian diisi td yang pertama isinya angka satu ini dua ini tiga silahkan silahkan dicoba teman-teman membuat tabel seperti itu kalau sudah berhasil, boleh. Kalau yang nggak pakai 1, 2, 3, boleh nggak, Ci? Oh, Pakainya apa? ABC? Uh, pakai nama segala, Ci. Sudah berhasil bikin 9? Boleh kalau mau ditunjukkan? Bentar, uh, coba, Ci. Jadi penulisannya yang paling pertama ditulis adalah table Kemudian baru setelah itu create TR. Nah, setelah TR baru TD-nya. Ya, ini punya William di... Oke, berarti yang satu pertama ini yang nama, kemudian NRP, telepon, kemudian di bawahnya ini yang 1, 2, 3, 1, 2, 3, seperti itu. itu. Sip, terima kasih Will. Teman-teman berhasilkah membuat tabel dengan isian seperti itu? Nah kalau teman-teman nggak isi TD-nya, biasanya kalau misalkan hanya untuk eh, Mungkin praktikum gitu ya. Teman-teman bisa pakai dan NBSP. Supaya si TD-nya itu ada isinya. Jadi diisi aja pakai dan NBSP. Baik. Teman-teman tentang table, apakah oke? Okay? Struktur basicnya seperti ini. Nah, ini kenapa ada atribut border? Kalau tidak ada border, dia kosongan, nggak ada pinggir-pinggirnya. Jadi kalau teman-teman pengen ada pinggir-pinggirnya, garisnya, maka teman-teman perlu kasih atribut border, ya anggap aja value-nya satu, gitu ya. Seperti itu. Kalau teman-teman kasih lebih besar, ya nanti bordernya lebih tebal lagi. Seperti itu. Oke. Nah, atribut dan value yang ada di uh, table itu banyak pisan, teman-teman. Ya. Ini atribut-atributnya bisa diterapkan juga untuk di bagian TR atau di bagian TD-nya. Teman-teman boleh lihat di sini ya. Di sini ada atribut border untuk memberikan bingkai. Teman-teman boleh coba. Terus ada atribut bg color. Bg color itu kalau teman-teman mau kasih background di bagian dalamnya. Jadi kayak gini. Misalnya teman-teman punya tabel seperti tadi ya. Nah, yang bagian ini tuh ingin ada warna background-nya. Teman-teman bisa kasih uh, BG color. Kalau teman-teman terapkan BG color-nya ini di bagian table, maka semuanya akan kena. Semuanya akan berwarna sama. Ini merah-merah semuanya. Tapi kalau teman-teman terapkan di bagian TR-nya saja, maka yang akan kena warna dari background-nya itu adalah yang bagian TR-nya saja, satu TR. Sedangkan kalau teman-teman terapkan itu pada bagian TD-nya saja, maka berarti teman-teman akan dapat warna itu di bagian TD sini saja. Jadi penggunaan BG color seperti ini ini tergantung teman-teman letakkan di mana atributnya. Kalau di table berarti semuanya akan kena warna merah. Kalau hanya di TR, maka bagian ini yang kena, bagian row-nya satu row semuanya warnanya sama. Tapi kalau teman-teman terapkan di bagian TD ini berarti kan si kolomnya, maka yang akan dapat warna itu adalah bagian kolomnya. Kemudian selain itu ada border color. Kalau border color border color untuk ininya. Untuk pinggir warna bordernya. Ini jadi ada warna yang berbeda. Misalkan teman-teman kasih warna merah, kemudian di sini border color-nya putih, maka warna merah itu ada warna merah ya, semuanya merah, kemudian garis bordernya ini warnanya Putih, seperti itu. Jadi ada border color, bisa ganti-ganti warna. Kemudian ada width sama height. Ini bisa digunakan dalam uh, pixel atau dalam persen sih. Tapi saya lebih senang pakai pixel ya, lebih lebih pasti. Nah, width sama height ini untuk mengatur berapa besar tabelnya. ya Lebarnya berapa, kemudian tingginya berapa. Itu teman-teman bisa atur. Lalu yang lainnya ada atribut align. Nah, atribut align ini untuk posisi tabelnya. Kalau kita mau tabelnya ditaruh di posisi tengah, maka berikan value-nya center. Ini kayak waktu heading ya. Jadi ada left, right, kemudian center seperti itu. Kemudian ada atribut cell spacing. Kalau yang sudah lihat materi, cell spacing itu untuk spasi pinggir ini teman-teman. Ya. Jadi ini nanti akan ada jarak yang lebih besar itu kalau pakai cell spacing. Kemudian kalau cell padding ini untuk jarak di dalamnya. Kalau teman-teman mau nyobain ekstrim aja agak besar gitu ya angkanya. Supaya nanti bisa kelihatan oh ini uh, jadi gede banget gitu ya itu Nah inilah atribut-atribut yang teman-teman bisa pakai untuk table. Bisa diterapkan di tablenya, kemudian bisa diterapkan juga di uh, bagian row-nya atau di bagian Kolomnya seperti itu. Kemudian, ada lagi yang bisa dicoba, namanya fill line. Fill line itu untuk bagian vertikal line ya, ada top middle sama bottom. Itu buat teman-teman bisa atur tuh rata vertikalnya. Kalau align kan dia secara horizontalnya seperti itu. Nah, untuk yang ini, marilah kita coba ya latihan sedikit silahkan teman-teman membuat yang seperti ini satu tabel eh, harusnya warnanya nih ya anggap lagi nih ya di kolom yang pertama teman-teman kasih warna merah di kolom yang kedua teman-teman kasih warna kuning di kolom yang ketiga teman-teman kasih warna hijau jadi seperti ini satu tabel ya teman-teman, bukan tiga tabel, tapi satu tabel, dalam satu tabel. Ada merah, kolomnya cuma satu ya, kuning sama hijau. Ada yang berhasil membuat ini? Kalau ada yang sudah berhasil boleh ditunjukkan. Satu kolom aja, ya ukurannya mas silakanlah lah, widthnya 100 piksel, heightnya 100 pixel boleh aja. Tapi warnanya yang ini merah, yang ini kuning, yang ini hijau, seperti itu. Saya mau coba, Ci. Silahkan, Tabita. Uh, yang webnya aja ini tunjukin, sih Webnya dulu, nanti coba kita lihat struktur di ininya ya, struktur di codingannya satu tabel ya. Baik, coba dilihat uh, ininya, um, codingannya. Tabita boleh dibuka. Oke, okay, sebentar. Kalau punya tabita, berarti kita lihat ya, strukturnya berarti Kalian ini table-nya ini. satu. Betul ya, table-nya satu. Kemudian di dalam table ada berapa row ini, teman-teman? Satu, dua, tiga. Betul ya? Tiga row. Kalau punya tabita, kalau oh, tadi soal saya cuman satu. Kolom, tapi punya tabita karena TD-nya ada tiga, maka ada TD tiga di sini. TD yang pertama, TD yang kedua, TD yang ketiga. Yang ini, TD yang pertama, kedua, sama ketiga. Itu 2, 3. Kemudian yang ketiga, 1, 2, 3 lagi. Jadi ada 1, 2, 3. Nah, kalau misalkan sekarang tiba-tiba yang bagian tengah ingin diberi warna uh, hitam lah supaya ekstrim ya. Hitam. Gimana nih kira-kira? Tabita boleh langsung ngoding ya. KG Color sama dengan hitam. Ya, boleh di press ya. Nah, betul hmm. seperti itu. Seperti itu ya teman-teman. Jadi berasa ketika kita terapkan warnanya di bagian TR, yang kena adalah TR-nya. Begitu kita terapkan di bagian TD-nya, yang kena hanya TD-nya. Jadi teman-teman bisa nanti bikin warna-warni warna-warni seperti itu ya untuk tabel-tabelnya. Baik. Sip, untuk tabel apakah ada pertanyaan dulu teman-teman? Bisakah Yang terakhir dari materi table adalah call span, roll span. Terus terang ini adalah materi yang paling nyebelin sih sebenarnya. Kenapa nyebelin? Karena begitu kita kehilangan atau menghapus salah satu, terus kita nggak ingat itu tuh dari mana asalnya. Sudahlah, kita harus ulang lagi strukturnya. Buat saya ini agak sedikit nyebelin. ya. Tapi kita pelajari. Call span, roll span itu kayak merge. Kalau di... Word atau di Excel mah enak banget ya, tinggal di block, klik kanan merge kayak gitu. Nah kalau di sini nggak bisa seperti itu, ya nggak bisa seperti itu. Jadi kita perlu tahu strukturnya yang mana yang mau kita uh, merge seperti itu. Yang colspan itu berarti kita akan merge bagian kolomnya. Jadi kalau seperti ini, ini kan saya berarti punya tiga kayak gini ya, uh, bukan tiga lima malahan ya, TD-nya ada lima ya Kita bikin 5 ya. tiga ininya 5. 1, 2, 3, 4. Wah, kurang. Tambahin satu lagi. Seperti ini. Nah, call span itu berarti kita mau nyatuin. Kalau contoh di sini, kita akan call span dua ini. Artinya apa yang kita satuin? Yang disatuin adalah yang ini. Dengan yang ini. Cara menyatukannya untuk e, dua kolom ini, kita pakai namanya atribut call span. Kalau kita sebut call span 2, maka kita satukan kolom ini dan kolom ini. Kalau kita call span 3, berarti kolom ini, kolom ini, dan kolom ini. Seperti itu. Nah Saya tandain di sini, nggak langsung saya hapus, teman-teman. Saya tandain pakai komen, supaya saya ingat, oh berarti yang saya satukan adalah yang ini dan yang ini. Seperti itu. Sehingga, ini kan nggak tampil di browser. Saya satukan, strukturnya tetap ada 5. Ini ngebantu aja sih buat teman-teman supaya bisa nggak e, bingung ketika kita nge merge Kalau misalkan saya di sini kasih call span 5, berarti saya akan menyatukan semua ini jadi satu kesatuan. ya Kita call span 5. Yang ini bisa dihapus atau teman-teman kalau takut boleh pakai komen. Jadi yang ini akan disatukan menjadi 5, seperti itu. Nah, kalau yang bawah gimana? Kalau yang bawah berarti kita pakainya row span. Kalau row span yang disatukan adalah barisnya. Contoh di sini saya kasih td row span 2. Berarti yang akan saya satukan adalah row ini dan row yang ini. Jadi jangan sampai teman-teman salah nulis row span di Sini terus yang ini yang dihilangkan ya, salah kalau seperti itu. Karena row berarti row yang ini, ini adalah yang ini. Row yang sebelah sini, yang bawahnya itu adalah yang ini. Maka ketika kita tulis row span 2, yang bagian ini yang dihilangkan supaya ini bersatu menjadi satu kesatuan. Seperti itu. Itu adalah call span sama row span. Ini untuk yang atas yang tadi cos pen 2 diganti cos 5 lima berarti lima nya kalau yang ini berarti tr yang ini dan tr yang ini ini kita mau satukan seperti itu ya nanti mungkin ada eh, ada percobaan seperti ini teman teman bikin it nah siapa yang bisa bikin nih ya dari tabel strukturnya kalau mau digambar lebih jelas berarti gini. I Kemudian ininya T. Ha. Silakan, ada yang bisa membuat supaya gampang pakai warna aja. Silahkan di merge. Color pen ke kanan, kemudian rose pen ke bawah. Untuk mencoba color pen sama Rose pen. Oke, saya mau mencoba. Oh boleh, silakan. Baik, Morel. Oh sip ya, sudah dikasih warna, betul. Morel. Bisa ya teman-teman ya. Ada pertanyaan dulu teman-teman? lebih <laughs> bisa ya. Oke. Okay. Teman-teman untuk materi list dan table, oke okay ya. Saya akan bagi ke breakout.